Balik lagi dengan kami di UGD Unit Gawat Dahaga Kali ini kita mau battle apa Kak? Battle mie goreng. Yang ada di mana? Kita udah beli beberapa mie goreng yang ada di minimarket. Ada satu mie yang kita beli di outlet di mana Kak? Di Miku Miku yang lagi hit banget. Kan? Yang lagi viral gitu ya. Hmm. Dan dapat itu apa itu? Biasanya itu emas ya? Kalau pembelian berapa itu? Ada hadiahnya pokoknya. Hmm. Nanti cek lang langsung cek aja ya di sosial medianya okay. Miku, -Miku. Miku Miku official, oke? Okay? Dan jangan lama-lama lagi nih. Keburu... Nah, keburu... apa ini? Keburu dingin ya? Dingin. ya. Nanti kita... Enak dingin. ayo langsung aja, jangan usah lama-lama langsung singa! Okay, oke, kita mau mulai dari mana nih? dari kanan dulu ya? dari yang paling ujung kanan? oke, okay. oke okay, okay, guys berdoa dia mulai ah, kami... yeah. ini dari mie yang lainnya agak berbeda ini okay. yang pertama ya warnanya agak putih agak pucat-pucat? kita coba ya abis malem agak pucat warnanya hmm. oh, bunyi ya? oke okay, ini dari mie yang pertama nih warnanya kurang menarik ya guys pucat nih dia Ya jangan lama-lama langsung aja kita sikat ini aku coba ya guys ini sumpitnya aku taruh dulu jangan banyak minyak ya nanti ini nggak habis Okay. tamba ini perut-perut karet nih muat semua nih bisa hmm. enak enak langsung, teksturnya langsung aja ya guys teksturnya kenyal enak ini dari aku ya untuk warna ini kurang menarik agak pucat dan untuk harumnya sih rumahnya aromanya sih kurang menurut aku mm -hmm. dan untuk tekstur mie udah pas kenyal untuk rasanya kurang kurang asin dikit dan aku kasih nilai ya guys ya setengah menurut aku oke okay. kalau menurut aku nih warnanya dari segi warna nih kurang nih kurang kurang menarik gitu kurang kurang mm -hmm. sambal kurang kecap gitu mungkin kalau sausnya ya kak ya mm -mm, kalau atau kecapnya dilebihin tuh pasti cakep banget nih warnanya. Terus untuk aromanya Aroma. kurang menyengat dikit. Mm -hmm. Untuk rasa, rasa. untuk rasanya kurang, kurang kurang kurang kurang apa ya? Kurang nendang gitu loh, kurang mm. kurang kurang garam dikit, kurang apa gitu menurut aku sih karena aku suka asin. Mm. Jadi untuk keseluruhannya aku beri nilai sama 7,5. Oke. Okay. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita mau minum dulu ya untuk penetralisir rasa Oke okay. hmm. Biar nanti nggak kecampur gitu kan ke rasanya, kalau nggak di dulu nanti Rasa yang tadi masih tertinggal, uh -uh. jangan sampai ya Rasa yang dulu masih tertinggal, pokoknya Ruhonel ya Mengingat mantan ini ceritanya ya <laughs> ayo jangan lama-lama, Kak. Untuk selanjutnya, kita yang oh, mie yang kedua, mie yang kedua ya. Let's go, gimana ini <laughs> untuk warna sih? Oke okay, ya, mm -mm, cakep. cakep ini ya? bawang-bawangnya, ini juga crepe banyak. crepe crepe mm -mm, kriu nih crepe crepe crepe ini crepe crepe crepe ya seperti sikapnya dia oh, nice. terlalu dingin makan ada yang keras tapi bukan oke Ini warnanya menarik nih guys, ini aku suka nih kalau ada kriuk kriuknya seperti ini terlihat nggak? Jadi ini dong nih. Ada banyak nih. Hmm. Nah tuh, jadi tuh kalau makan tuh kris kris hmm. gitu. M jadi kayaknya ini mie favoritku deh. Iya <tis> kan <m> belum <tis> nih masih ada <tis> tiga. Udah <tis> bilang favorit aja loh. Kayak <tis> <tis> <tis> kenal rasanya gitu oh, ya. ini yang biasa lu makan ya? Uh -uh. Apalagi ditambah telur ceplok, uh, enak, enak banget. Apa -apa. Uh. <laughs> hmm Enak Kalo enak. Oh, langsung nilai kak Dari kamu kak Oke okay. Untuk mie yang kedua nih Aku suka Dari segi warnanya mm -hmm. Dia cakep Terus dari Aromanya juga tajam gitu Terus ada Ini kriuk-kriuknya juga banyak Terus rasanya overall Juga Enak Aku beri 8,5 Oke okay. okay untuk aku sendiri sih untuk warna udah cakep banget ini. Dan untuk tekstur minyak mungkin agak mengeras ya. Mungkin kelamaan Udah kelamaan masaknya ya hmm. mungkin ya. Dan untuk baunya sih wah, best sekali ini. Untuk rasa nendang banget pokoknya. Dan untuk aku beri nilai 9. Oke, yang selanjutnya kayak uh, banyak sekali ini, Kak. Oke ini yang mimi yang ketiga ya. Ini porsinya sepertinya lebih kuli banyak ya? nih. Seperti kuli ya. <laughs> Porsi kuli. Ini porsinya lebih banyak nih. Ini aku sisihin dulu, kok biar gak mengganggu ya guys. Kita sisihkan dulu. Ini kita geser. <laughs> uh. -huh. Tinggal tiga. Yo. Dududung, dududung. -dudu -dudu. Nih warnanya itu nih. Atau ini ini aja nih. Biar dari kanan gitu loh. Nggak bingung nanti. ini warnanya teksturnya uh mantap sekali ini udah pas ini minyak sih ya ini minyak pas nih kecil-kecil gak terlalu gede-gede juga kita ini warnanya sepertinya pedas nih warnanya agak merah gini langsung aja ya guys kita sikap bismillah Masya Allah hmm. hmm. Udah? <laughs> ya. Enak? enak. Kayaknya ya kak ya? Enak Enak sekali ini uh, Enak nih guys nih kenyal nih teksturnya hmm. Ini kan buatnya nih sama kan? Hmm, hmm. Maksudnya dalam jangka waktu yang sama Ini teksturnya masih kenyal gitu loh dia, keras ya kak ya? Hmm masih bagus gini seperti baru buat gitu jadi minyak tuh masih bagus masih kenyal gitu dan warnanya juga cakep ada Mbak, Ayo. Semakan, semakan. <laughs> oh yeah, iya oh, yeah, guys oh iya yeah, guys. Oh, yeah, guys mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf kita kalau kalap kalap makan, ya. kalap, makan terus masuk ya kita nilai untuk aroma dulu ya kak ya oh, no. hmm. Hmm. kok gak ada rasanya ya nggak ada aromanya oh, gak ada aromanya ini untuk aromanya sih kurang Jadi untuk mie-nya Si tekstur mie udah pas Udah kenyal tapi Ini udah dimasak dari tadi ya kak ya Enggak putus-putus, masih, masih kenyal, masih enak Masih bagus Dan untuk rasa hmm, Ini juga best sekali Dan aku kasih nilai setengah. Hmm. <tuk> <tuk> Oke okay, guys ini untuk tekst tekstur minyak masih bagus banget nih kayak masih baru dibuat mm -hmm. gitu Padahal Dan nih pembuatannya sama kan. Kalau yang Cangka tadi kan sama yang kan. Kalau tadi kan udah agak mengeras-mengeras mm -hmm. gitu. Ini untuk tekstur minyak nih sangat bagus sekali. Untuk aroma, aromanya kurang nendang dikit nih. Mm -hmm. Terus ini juga ada kriuk-kriuknya juga nih kelihatan gak mm -hmm. nih? Nah, jadi kalau yang pecinta kriuk-kriuk ini ya ini pasti best seller banget buat kalian. Terus untuk rasa. untuk rasa, rasanya enak, ada pedas-pedasnya juga dikit gitu Kayak ada karen, kari? Kari? Kari ya? Hmm. Sepertinya tidak sih <laughs> Kurang sepertinya kalau menurut aku. Tapi, tapi menurut kamu kari-karinya gitu Ya mungkin uh, sih, kalau menurut aku, gurih. mungkin gurih ya, gurih, lebih gurih nih uh, Aku beri nilai 8 Oke, okay, sebelum lanjut videonya, ini aku kenalin produk dari Befri Nih, ada bubuk minuman b bubuknya premium Dan ini cocok banget buat kalian untuk bahan baku usaha kalian nih hmm. Atau kalian yang hmm. belum buka usaha, bisa banget nih untuk usaha minuman kekinian Yang udah punya cafe atau apa, bisa banget nih langsung order bubuk minuman seperti dan ini Dan untuk bubuknya sudah tercampur dengan gula, creamer, dan susu Dan pastinya kalian gak usah nambahin gula lagi ya, soalnya udah manis Dan cocok untuk dijual, oke? Okay? Yes, ini kita udah bikin cheese. ya Ini udah bikin dari bubuk ini Kita minum ya Sebelum kita minum kita cheese dulu hmm. Rasanya mantul, manis, creamy Pokoknya enak Gak rugi order di Bevery Untuk pembelian link ada di deskripsi ya Apapun usaha minumannya Bevery bahan bakunya yuk, lanjut yang keempat. Yang keempat ya, guys, keempat, keempat. keempat. Coba, coba, coba ini budi. juga porsinya nih, banyak banget nih. porsi kuliah ya, Pak, ini kayak teksturnya tuh, minyak kurang kenyal nih. Mungkin ini keriting uh, ya, ini minyak lebih keriting-keriting. Coba ya, ini nggak rambut siapa nih? Keriting, saya, aku, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Hmm. Kita aduk-aduk lagi, ya, guys. Hmm. Mie porsinya juga sangat banyak sekali, nih. Uh. Kri-kriuknya juga banyak sekali, nih, ya. Hmm. Tapi agak kecil-kecil, ya. Hmm. Nah, aromanya tajam banget, hmm. nih. Ini kayak pedes, aromanya gitu. Aku coba, ya, guys. Ini minyak keriting hmm. sekali, minyak keriting, tapi agak kayak kurang kenyal gitu. Kita coba aja dulu, siapa tuh rasanya mantul. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ayo. <laughs> hmm. Gimana? Hmm. Minyak kurang kenyal nih. Minyak kurang masak. Ini kecil-kecil ya? ya. Kayaknya minyak lebih kecil-kecil terus agak kriting-kriting gitu. Tapi kurang kenyal menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Naik kur. Nek. <laughs> Nek, menurut aku ini ya itu. Menurut aku minyak sih keriting ini apa mungkin gara-gara masaknya ya kan tadi kan sama sih mm, mm. sama iya. aja ini tuh tapi mungkin sama. teksturnya ya M -m mungkin tekstur dari diannya aja okay. dari sononya kurang kurang kurang mm. kenyal gitu untuk aroma ya bener ya aku review dulu untuk aroma kurang menarik menurut aku kurang ngenteng nggak mm -hmm. mendukung kurang setrong ya Wrong. Tapi, untuk tekstur minyak kurang kenyal, jadi minyak agak kecil keriting-keriting, agak, keras, agak gitu. keras gitu ya. Mm -hmm. Mungkin dari tekstur minyak, mungkin ya, Kak. Ya, mm -mm. dan untuk segi rasa ini sih, menurut aku, udah pas sih mm -mm. udah enak. Cuma di tekstur minyak aja sih, menurut aku, aku kasih nilai lucu. Oke, okay, kalau menurut aku sih nggak jauh berbeda ya guys. Hmm. Dia tuh minyak agak keras sih, tapi untuk rasanya enak. Hmm. Untuk aromanya ya udah cukup sih, udah cukup. Cuma kurang apa ya? Kurang, kurang dikit lagi aja. Tapi dari segi rasa udah udah enak. Cuma hmm. dari minyak aja nih kurang Tekstur Tekstur teksturnya nih kurang kurang lembut dikit gitu. Padahal nih udah bagus nih minyak keriting, bagus gitu kan cakep gitu cuma apa ya tekstur minyak aja kurang kenyal gitu jadi aku beri nilai tujuh setengah oke sebelum kita lanjut untuk yang terakhir kita minum dulu penetral <tuh> ayo taruh satu aja hmm. yuk Oke, okay. ini mie yang terakhir. Kayaknya enak hmm. banget ini kak ya. Ya nih ada ada pangsitnya. Beda yang lainnya. Mm -hmm. Coba pangsitnya dulu ya. Kita ini kita coba dari pangsitnya. Ada pangsitnya, ada ini nih ada remahan-remahan ayamnya nih. Hmm. Hmm. enak sekali ini Pasti aku coba ini ah, dulu. Ah. <laughs> hmm, enak. Hmm. aku coba pangsitnya dulu. Hmm. ini kita aduk aja hmm. ya enak kayaknya, enak. uh Kayak pedas ya. ini ada ini nih ada ini remahan-remahan ayamnya nih kelihatan nggak nih? Hmm. enak banget. Hmm, kita aduk dulu ya guys. ini minyak sepertinya kenyal banget nih. minyak ini agak besar besar nih <coughs> dari yang <coughs> yang lainnya dari ya, dari yang tadi. ini porsinya juga lumayan nih. Ini uh, sepertinya nih pedas nih, ini ada cabe-cabenya gitu Lihatan gak nih? Cabai setan ya <laughs> <laughs> ini, ini, ini. ini kan ada cabe-cabenya gitu uh, Ini pasti pedas nih, untuk ayo. pecinta pedas hmm, nih Bisa aja. ini, langsung hmm. ke outlet Miku Miku Oh iya guys, ini yang di, dari outlet Miku Miku nih ya Ya hmm. nah, aku coba dulu ya Jangan kelamaan dong, ayo langsung makan hmm, Aromanya hmm, wangi Bawangnya tuh kerasa banget, hidung langsung SET! Gitu langsung hmm, enak guys <tuh> Gak sabar nih, aku langsung sikat aja nih Ayo, jangan kelamaan hmm. Itu yang kameranya sudah uh, Sudah pengen Kan, enak sekali yuk. Hmm, <tuh> hmm. <tuh> oh. <tuh> <This> guys <tuh> Cinta pedes wajib banget mencoba Ini aku gak, gak terlalu suka pedes ya guys Mohon maaf kalau kepedesan hmm. <tuk> hmm, Mungkin minumnya ini ya yang tadi nih Kan coklat biar penetralisir pedes hmm. Pedes ya kak? Pedes sekali ya kak ya mm -hmm. Tapi menurut aku enak banget nih loh. Ya Allah teksturnya. Untuk teksturnya <tuk> Dia lebih kenyal-kenyal Agak besar dari yang lainnya itu mm -hmm. Dan porsinya sih menurut aku udah cukup dan tuh, mm -mm, mantul. Aku kasih nilai 10 Baru kali ini merasakan mie yang sangat enak. Wuh, nih untuk pangsitnya, ya. pang tuh. Kriuk renyes enak, pokoknya rasanya tuh nggak hambar. Kadang kan ada kan pangsit yang hambar, oh hambar di mulut tuh kan hambar gitu. Ini enggak, ini tuh enak. Ada, ada rasanya, h -h -h juga. ada rasanya enak. Terus kriuknya juga pas terus untuk aroma-aroma. Aroma segi aroma. Aroma, aroma aromanya banyak rempah nih, langsung ke apa bawangnya tuh langsung nyengat gitu, hmm. langsung nusuk. Hmm. Terus dari tekstur minyak, tekstur minyak ini cakep banget, kenyalnya pas banget Terus ukurannya juga ini lebih besar Panjang-panjang terus kenyal, enggak gampang, enggak gumpal gitu Nah enak banget, terus rasa-rasa, untuk rasa? Segi rasa, mantul, enak banget pokoknya Oh iya buat kalian pecinta pedes nih wajib banget soalnya ini pedes mungkin ada lagi yang lebih pedes ini hmm. kayaknya level, level yang hijau kayak yang ]nya. yang pertama level 1 atau level hijau nggak terlalu pedes tapi aku, kan aku kamu kan pedes aku suka pedes, pedes. Ya? <laughs> pedes. oke okay, guys dari ini dari segi semuanya aku beri nilai berapa sembilan setengah oke guys okay. nggak salah lama, lama langsung kita spill produknya, produknya dari, dari sekian mie ini ya dari yang sebelah kanan dulu, nomor satu. Oke, okay, apa ini? Untuk mie yang pertama ternyata dia adalah Indomie, Indomie Bener ya. untuk hmm. tampak mie seperti ini seperti iya, Indomie. Kalau Indomie tuh emang seperti itu Agak pucat hmm. ya <laughs> Tapi dia minyak the best. best hmm. Oke, okay. suka Indomie okay. Untuk harga, In... dan untuk harga ini berapa Kak? mie ini, Kak? 300. Indomie, 300. Berapa? tiga ribu seratus. Oke, oke, tiga ribu untuk Indomie goreng. Untuk yang selanjutnya, yang nomor dua, jenjang jen ini adalah wuh. mie sedap goreng. <imus> ini juga favorit aku. Ini pantas saja nih, Terasa hmm. kalau sedap tuh. Oh ya rasanya Bang, ya. tuh lebih untuk teksturnya itu. He <imus> lebih pekat untuk warnanya warna ya, ya, lebih untuk pesan. kecapnya ya mungkin ya, bumbunya mm -mm, ya. Tumbuhnya. Tumbuhnya. untuk harga berapa kak, boleh di spill? Oke, harganya Oke. sama guys, tiga ribu Untuk yang ketiga. ketiga. Apa ini? Produk dari mana ini? Oh. Sarmi Sari isi dua, dua. rasa wow. ayam kremas. Pantes aja nih Ada kriuk ada kriuk-kriuknya hmm, Untuk harga berapa kak? 3900 Oke oh, okay, pantesan ya Harganya sembilan 3900 hmm. Dan pantesan nih isinya tuh banyak Ternyata ini Apa ini isinya hmm, ini isi dua, dua Jadi banyak okay. dan Ini harganya juga terjangkau untuk kalian hmm, Bikin Yang satu kurang Nah ini solusinya Harga lebih Terjangkau jangkau. Dan untuk yang ketiga ini favorit kita ya kak ya mm -mm. yang Mee. tadi penilaian agak tinggi meroket. Soalnya tuh dia dari tampilan juga paling mm -mm. menarik gitu, tekstur minyak enak kenyal, mm -mm. rasa juga enak. Pas harganya won itu mm. cocok banget kan. <laughs> Next untuk yang nomor empat, jeng -jeng, jeng jeng jeng jeng jeng. Produk apa ini? Uh, sukses Isi dua. Rasa ayam kremes. Untuk harga berapa ini? Harganya? Empat Oh, harganya nih 4.100 ya? Ini isi dua juga porsinya juga banyak. Ini tapi minyak keriting, -keriting. kurang ya kak ya? Kurang menurut aku. Nah. Dan yang terakhir ini produk dari hmm. Miku Miku minyak kenyal, Rasanya pedas, enak. enak. Ada kriuk-kriuknya, ada ada, ada ayam... ayam ayam tabur itu ya, mm -mm, tabur, remahan ayam, remahan ayam, ayam. ayam. Hmm. rasanya Car. enak. Dan untuk yang penasaran dengan mie ini bisa cek langsung di link deskripsi. Ya kalian langsung cek sosial medianya link aku tulis di deskripsi pokoknya. Okay. Kalau kalian penasaran banget hmm. nih langsung aja, let's go, cobain mie-nya, mantul, mantul pokoknya. Oh ya, guys, ini penilaian menurut kita berdua, ya, hmm. menurut pribadi kita. Nah, untuk balik lagi, untuk selera, selera hmm. orang kan pasti beda-beda kalau kalian milih yang indomie hmm, atau, atau sedap, sedap atau sarimi atau sukses atau, atau yang itu hmm, dari miku-miku hmm, itu hmm. selera selera dari kalian ya guys soalnya hmm. kan selera itu nggak bisa disamakan hmm -hmm, gitu nah, cuma kita cuma, cuma kasih referensi hmm, kita kasih referensi hmm. aja ya buat kalian dari segi harga dari segi rasa mana yang worth hmm. it gitu bisa nih untuk Endorse <laughs> Bisa yes. masuk ya kak ya ini. Ini, ini, ini, ini bisa banget nih Masuk Ayo dong ya. Ayo dong <laughs> Oke okay. Dan untuk selanjutnya Kita akan review apa lagi nih kak hmm, Kita Kayanya. tunggu aja nih Challenge-challenge dari pemirsa mm -hmm. Kalau kalian ada ide langsung tulis aja di, di kolom, kolom -komentar. komentar Dan jangan lupa Like, comment, and share And subscribe. subscribe Di bawah ini